Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di Nindakom Jaya. Semoga kita semua tetap dalam rahmat dan dengan Allah Subhanahu ta'ala Oke, okay, ini di sini yang kami cari adalah yang 5 volt DC, teman-teman, yang sekitar 36 ampere ya. Kenapa nyari yang 5 volt? Karena yang dibutuhkan oleh SP32 itu cuma sekitar 5 volt DC dan kenapa nyari yang arus cukup tinggi karena menurut hukum Kirchhoff atau Kirchhoff nanti uh, yang dibutuhkan juga banyak seperti itu karena percabangannya banyak teman-teman. Seperti itu. Nah, itu Oke, okay. ini kalau dibongkar kalau lebih seperti ini yang pertama-tama akan kami bongkar adalah untuk kipasnya. Ini kipasnya masih nyedot ya. Nyedot ini uh, nyedot udara bukan menghembuskan ke dalam. Jadi mengeluarkan. Jadi ini yang kami lubangi untuk apa? Untuk volt dan ampermeternya, teman-teman. Dan itu juga dipasang juga untuk uh, saklarnya seperti itu. Oke. Okay. Nah ini kami ngelubanginya uh, terlalu apa? Terlalu lebar ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti dilem aja seperti itu. Tanpa dilem juga bisa sebetulnya. Oke okay, untuk yang kipasnya itu harus ya betul-betul berfungsi ya Karena khawatirnya nanti naik turunnya ini bisa mempengaruhi uh, suhu seperti itu naik turunnya arusnya itu Jadi harus dikipasi terus teman-teman seperti itu Nah jadinya kurang lebih seperti itu dan ini akan dilem seperti itu Oke okay, ya Nah ini sudah kami copot ya yang lama seperti itu teman-teman Oke okay, ya, nanti kami akan percepat ini. Oke, okay, sudah jadi, kurang lebih, bentuknya seperti ini. Nanti akan kami nyalakan ya. Ini memang sengaja kabelnya tidak dipotong. Karena ini uji coba pertama, mungkin mencuci coba kedua, ketiga, dan sebagainya akan dipotong teman, -teman. Oke, okay, itu tegangannya 5,3 volt, harusnya 1,7 sekian ampere, naik turunnya ya. Nanti akan berubah ketika sudah mulai nembang seperti itu. Oke. Naik turunnya cukup besar teman, -teman ya, karena ini sudah mulai nembang. Terima kasih. Demikian yang sedikit dari kami ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga manfaat dunia akhirat. Wabillahitafurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.